use. Hai, assalamualaikum. Hari ini aku nak cuba menu baru daripada KFC iaitu uh, golden, but -butter cereal. golden Butter Crispy. Golden Butter Crispy Chicken iaitu kalau bahasa mudanya ialah ayam butter. Hmm, ayam tega. Macam kat Chinese restaurant tu, ai uh, Uh, butter Butter prawn Butter chicken Macam tu lah Yang macam Telur-telur sarang tu kan Tapi ni ada Saya nak betul-betul Tapi ni ada cereal So mari kita tengok macam mana rasanya Adakah Tetap menjilat jari Ataupun tidak Marilah Kita unboxing ya uh, Yang ni aku Beli yang set untuk Dua pieces ayam Okay ni dia ayam dia Ada dua ketul dan dilatang Dan dilatangkan dengan coleslaw dan juga mash potato tapi rasanya ayat sama je ikalah. Tak ada mash potato, tak ada coleslaw, ada mashed potato saja. So, tanpa membuang masa marilah kita makannya. Okey, kita keluarkan pula ayam kita. Tepat ni, terus Kalau kita coleslaw tumpah. Ye. Okay. Bahagian favorit kita peha dan juga tai oh dekat tai ni macam banyak sikit dia punya taburan taburan sereal ni you all ada boleh nampak sereal daun kari dan juga cili. ha samalah macam konsep ni kita masak butter chicken dah tapi orang selalu suka buttermilk yang berkuah tu ya ini yang chinese style my rahim allahumma barik lana fi ma nasakta la makina pujah. Okay, kita nak makan coleslaw lagi. Tak tak dapat coleslaw. Mesh potato okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Hmm, lemak-lemak hmm, masin. Disukai ramai. Bismillah Sedap Ada sepedas-sepedas sikit Masin-masin dekat cereal tu Tapi kan salted egg ni Ini cereal Terasa batu tu Rasalah Masin-masin butter tu kan Dan juga rasa pedas-pedas sikit Cuma dia agak bersepah sikit lah Sebab dia tabur je kan kat kulit tu dia tak meresak tapi kuat rasa tu Rasa butter tu Pedas-pedas pun ada Ayam ni hitam Nampak tongkol dia Tapi dia pedas sikit lah ya? Mari kita makan Bismillah Banyak weh tabu tak kedekut huh? Sampai bersepa-sepo hari nak makan Tapi <tip> Sedap hmm. Kalau untuk aku tak payah tambah sos pun Dah boleh makan dah Sorry Sorry dah di gastromat sikit Sebab dia punya cereal tu Lepas hmm, tu kena makan jamnya. ni Pedas lama-lama pedas tu aku uh, Nampak ni Puh Paling best kulit dia Nasi ayam ni sedap Sepah Okey, Setelah aku makan tu ketul ayam ni Apa yang boleh katakan Aku approve ayam ni So sedap Boleh makan Kalau korang patut cuba ayam ni Tapi tak bolehlah lah kalau korang makan uh, Kulit asing-asing dengan -asing isi Kena dah makan sekali baru dah terasa Sebab ditabur kat atas je Dalamnya ayamnya sama Ayam biasa tu Okey, Kalau korang nak dapatkan korang boleh Pergi ke KFC yang berdekatan. Order. Order. Okay. Apa-apa pun jangan lupa untuk like video ni. Dan juga subscribe. Okay. Dan juga komen kat bawah. Komen-komen yang murni je. Aku terima. Okay. Bye-bye.